Hai hey guys, lihat ini kan ombaknya kecil Ini saya akan tarik ombaknya Tapi sini ombaknya akan besar banget Dan ini kan belum ada ombak Nanti ombaknya bakalan ke sini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum salam Aku Ratu Bidadari kutune Kiai Ibrahim atmawijaya Rojoyo wijaya Kusumo. Assalamualaikum Salam ya porot danyang-danyang katip danyang-danyang danyang. poro bau reksa bedah kerawang sing joko lao soko, gusti kanjeng bunda ratu roro keedul Assalamualaikum Salam ya hodamul hodam ya hodamul cek Ya tamul ruh, ya tamul jasad, ya tamul goib, ya tamul malaikat, ya ricul, te. Ini, ini. Lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat. Aduh, wakbar, awah, wakbar. Astaghfirullahaladzim, Aduh, wakbar, awah, wakbar. Ya Allah sampai sana, kis. Sampai sana, kis. astagfirullah, sampai sana, kis. Obatnya sampai sana guys. Oh, stop firwala jam. Bila ilah ilahwa Lihat guys, sampai sini guys. Padahal, obat nggak Gak sampai sini. Datang. Ini aku mau datang lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim rahman Akan saya stop obatnya akan saya stop. Takut nanti kameranya jatuh kayak dulu. Uh. Takut kameranya jatuh guys. Ini akan saya stop ya obatnya akan saya stop biar. Di sana saja Takut kameraku jatuh kayak dulu Kamera 5 juta guys Kalau di film-film kan ada Fatar pengendali angin, pengendali Tanah, pengendali unsur Apa? Api dan air ya Jadi di sini judulnya nyata Mungkin akan saya tunjukkan Buktikan e, Ratu Bidadari Akan menghadirkan Ombak yang sangat besar Ini coba dilihatkan Ini e, Lautnya sangat jauh sekali, jadi ombaknya kan di sana. Uh, saya akan panggil ya teman-teman, jadi biar ombaknya datang. Ya, coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan, hanya selang beberapa menit. Assalamualaikum salam. Aku Ratu Bidadari, Putune, bagi Ibrahim Atmawijoyo Joyo, Wijoyo Kusumo. Assalamualaikum salam. Ya, poro danyang-danyang katit danyang, danyangnya danyang, danyang poro bau reksa bedah kerawang sing jogolau segoro itu Gusti, kanjeng, bunda, ratu gitu. roh Assalamualaikum, salam ya. Stop <coughs> <coughs>